Mobil-mobil baru Honda yang meluncur mulai tanggal 20 April tahun 2022, apakah termasuk Honda ZRV?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 PT Honda Prospect Motor, HPM, akan meluncurkan kendaraan baru pada Rabu, tanggal 20 April tahun 2022. Kabar ini diketahui berkat undangan peluncuran yang diterima Tempo. Beberapa rumor berkembang bahwa HPM akan meluncurkan Honda ZRV dari platform RS Concept SUV yang dipamerkan di GIAS 2021.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 PT Honda Prospect Motor sekali lagi akan memberikan kejutan dengan memperkenalkan varian baru untuk memanjakan pelanggan dan menambah jajaran kendaraan Honda di Indonesia, tulis Honda dalam undangan tersebut, dikutip Tempo hari ini. HPM sendiri tidak membeberkan model mana yang akan dirilis nanti. Namun, Tempo meyakini model terbaru ini merupakan versi produksi dari Honda RS Concept SUV yang akan tersedia sebagai Honda ZRV. Diketahui, Honda SUV RS Concept pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada ajang GIAS 2021. Mobil konsep ini merupakan produk SUV Honda pertama di tanah air yang memiliki varian RS. Saat ini varian RS hanya tersedia pada model Brio, Mobilio, City Hatchback dan All New Civic. Menurut rumor yang beredar, kehadiran SUV RS konsep akan menyandang nama Honda ZRV.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 Pasalnya, pada bocoran gambar yang beredar, Honda ZRV terlihat cukup mirip dengan SUV RS concept, meski tidak sama persis Dalam sebuah gambar yang diposting oleh pemilik akun Instagram @honda_projason. Tampak tampilan Honda ZRV sekilas mirip dengan SUV konsep RS. Mesin mobil ini cukup mirip dan kemudian lampu sein juga dipersempit mirip dengan versi konsep serta bemper depan. Namun perbedaannya terletak pada tampilan grill yang disederhanakan dibandingkan versi konsepnya. Kemudian tampilan belakangnya mirip dengan crossover Honda lainnya dengan lampu rem LED memanjang dari kiri ke kanan. Kemudian bumper mendapat aksen krom dan memiliki roof rail yang mirip dengan mobil konsep. Memang, HPM telah mengklarifikasi bahwa Honda SUV RS Concept tidak mengacu pada model mobil tertentu.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 Mobil ini baru saja diluncurkan untuk mendapatkan opini publik sehingga nantinya akan dibuat versi produksinya. Itu hanya sebuah konsep. Yusak Billy, Direktur Kreatif Bisnis dan Pemasaran dan Penjualan PT HPM, mengatakan. Informasi mengenai kehadiran RS Concept SUV versi produksi memang sudah semakin terdengar sejak akhir tahun lalu hingga awal tahun ini. Bahkan setelah dipamerkan di GIAS 2021, mobil konsep ini juga sempat didemonstrasikan di ajang IIMS akhir Maret lalu dan saat ini dipamerkan di Bandung. Dalam postingannya, Ed Honda Projason juga mengungkapkan bahwa Honda ZRV akan diperkenalkan tahun ini. Honda ZRV akan tiba di Asia Selatan akhir tahun ini Lebih banyak lagi yang akan datang, tulisnya dalam postingannya Jika Honda ZRV diluncurkan dengan baik, mobil ini akan menjadi mobil perdana kedua Honda setelah All New BRV ZRV adalah model yang benar-benar baru yang belum pernah diluncurkan Honda di negara manapun di dunia Kehadiran Honda ZRV di Indonesia akan bersaing di segmen small SUV bersama Toyota Rise, Daihatsu Rocky, dan Kia Sonet. Kita nantikan model terbaru Honda saat diluncurkannya.